Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kun Kun Kurniawa Saya sekarang lagi menelusuri Curug terbaru yang bertempatan di daerah Subang Yaitu yang bernama Curug Cibingbin Di kampung Sukamandi Mungkin perkiraannya dari Jalan Raya menuju ke tempat ini lumayan jauh Udah masuk ke kawasan Curug Cibingbin Dan sekarang saya lagi menelusuri tempat wisata tersebut Dengan jarak lumayan hampir 2 kiloan dari jalan raya tadi Dan sampai sekarang saya pun belum nyampe-nyampe Teman-teman saking capeknya tuh jalan kaki karena disini belum bisa dimasuki oleh kendaraan. Jadi terpaksa saya harus jalan kaki. Agar menerusuri tempat ini. Dengan masih area banyak pegunungan-pegunungan. Jauh dari perkampungan. Yuk kita lanjutkan lagi. Perjalanan, perjalanan ini menuju Curug. Jalannya juga lumayan becek ya karena masih pesawahan-pesawahan seperti ini, jadi belum dibikin apa, belum dibikin buat jalan alternatif buat sebuah kendaraan bermotor mungkin, karena kalau misalkan mobil itu belum mungkin untuk saat ini karena ininya juga baru di baru mau dibuka. Sekitaran bulan, habis tahun baru, pas tadi bilang dari warga tersebut, dan cukup bagus sekali pemandangan di sini. Itu aromanya segar, nyaman, enak untuk buat camping atau ngecamp. Bersama teman-teman mungkin Atau kerabat Atau sama keluarga Dan insya Allah Kayaknya di tahun depan mungkin ini Akan ada perubahan Entah itu diperbaikan Jalannya Entah itu di Apa namanya Pinggiran-pinggirannya Seperti ini Biar setidaknya Kendaraan bermotor Bisa masuk ke Area ini Dan Alhamdulillah Di depan teman-teman Udah kelihatan pelangnya Udah ada bacaannya juga Wilujeng Sumping Di area wisata alam Curug Cibingbin Yang bertempatan di Petai Gede Sukamandi Margasari Masagi Bukan Margasari ya maaf maaf dan Kecamatan Segala Herang, Subang, Jawa Barat. Nah, alhamdulillah teman-teman, dari sekian jauhnya saya perjalanan sampai ngos-ngosan kayak gini. Begitu banyak rintangan-rintangan dan perjalanannya menuju wahana Curug Indah ini di Kampung Wilujeng Sumping di area wisata alam Curug Cibingbin. Kota Gede Desa Sukamandi Masagi Sagala herang Subang Jawa Barat Yuk kita masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nah inilah situasinya curugnya itu teman-teman ini tempatnya udah mulai dibersihkan oleh warga-warga dan di sana juga udah ada orang ternyata ya yang udah mulai Mungkin warga sini juga Yang lagi bersih-bersih atau apa Nah dan ini Pemandangan sekitarnya Di sekelilingnya curug ini Subhanallah Keindahan alam ini teman-teman Nah dan di pinggir-pinggirnya juga Biasa kalau di gunung pasti ada kali-kalinya Ada ininya Nah Alhamdulillah dan di sini juga udah disediain tempat musola buat beribadah dan ada popolionnya buat istirahat. Namun di sini masih banyak banget rumpun dan bambu yang mungkin belum dibersihkan secara alami dari warga sekitar di sini agar lebih kesannya itu agar lebih terlihat agak sedikit nyaman tapi sekarang ini juga udah lumayan nyaman sih dengan situasi keadaan sekeliling seperti ini nah ini mungkin warung-warung ya karena kata orang sini dibukanya itu pas di saat hari weekend aja karena belum padat tahu mungkin orang-orang dari luar sana makanya saya pribadi ingin mempromosikan curug terbaru ini di kampung Sukamandi dan teman-teman inilah curugnya indah teman-teman oh masih berantakan ya belum dibersihin mungkin uh, terasa pengen ngerendam teman-teman nah inilah curugnya teman-teman yuk kita semakin deketin lagi situasinya ini Nah, Alhamdulillah udah nyampe. Nah inilah situasinya curug tersebut dengan pemandangan yang sangat subhanallah luar biasa banget. Aduh takut banget saya. Soalnya banyak banget bebatuan-bebatuan yang masih berantakan yang belum di, bikin jalan, mungkin ya. Nah, dan ini pancuran-pancuran, kalau kata orang Sunda, ya. Nah, lihat teman-teman, indahnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman kita lihat Nah Seperti inilah Curugnya teman-teman Indah kan teman-teman Yuk kita kesini kalau kita panjang umur, sehat selalu. Semoga yang nonton video ini bisa mengunjungi tempat wisata Curug Sibimbin ini. Dengan keindahan alam yang sangat luar biasa sekali. Yang suatu saat ini akan bisa mengalahkan Curug yang ada di mana-mana. Karena kalau kata penduduk ini masih ada lagi. Wisata-wisata yang ada di Kampung Sukaman ini yang belum Seluruh jadi baru ditemukan, hanya curug ini aja. Nah, masih rumpunan-rumpunan, seperti biasa ya. Kalau nggak banyak curug, kan banyak banget bebatuan yang kurang. Ini namanya juga baru rilis gitu ya Dan Alhamdulillah Olah saya selama di perjalanan tadi merasa banget terobati karena keindahan curug Cidingin si ini yang sangat alami banget gitu ya